Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Aris di bulan Juni Tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Aris di bulan Juni Tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan bisnis usaha seorang Aris di bulan Juni Tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Aris di bulan Juni tahun 2020. Dan jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support ataupun energi yang didapatkan oleh seorang Aris di bulan Juni tahun 2020. Pertama, di dalam kategori support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, di dalam kategori support energi kepada keuangan. Selanjutnya, di dalam kategori support energi kepada karir pekerjaan bisnis dan usaha selanjutnya supun energi di dalam kategori hubungan asmara dan jika kartu supun energi sudah kita dapatkan misalnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan Zodiac Aris di bulan Juni Tahun 2020 baik di sini kita sudah mendapatkan kartu-kategorinya dan segi misalnya kita membuka dan membacakannya Pertama kita akan membuka kepada kategori kartu kesehatan seorang Aris dan kartunya adalah Tree of Swords ataupun tiga pedang secara umum Tree of Swords itu diartikan seseorang yang mudah sakit hati ataupun seseorang yang mudah tersinggung yang mengakibatkan kesehatan menurun dan di sini seorang Aris di bulan Juni tahun 2020 kesehatannya menurun dikarenakan ia akan mudah sakit hati ia akan mudah tersinggung atas ucapan yang diberikan oleh seseorang ataupun Ucapan yang ia didengarkan di dalam suatu lingkungan sekitar Yang mengarah kepada dirinya sehingga Itu akan berdampak negatif kepada kesehatan seorang Aris di bulan Juni tahun 2020 Dan sini seorang Aris tidak akan memperlihatkan sakit hatinya kepada semua orang Dan ia akan memendamnya sehingga kesehatannya akan semakin menurun di bulan Juni tahun 2020 Dan untuk support energi yang dapatkannya adalah Page of Cup Secara umumnya, page of cup itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Dan di sini kelihatan kesehatan seorang iris akan menurun di bulan Juni. Dengan rasa sakit hati ataupun memendam rasa sakit hati serta menahan emosi. Dan di satu sisi, page of cup itu adalah seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun akan memberikan dukungan dan membuat seorang iris akan semakin tenang apabila berada di dekat seorang anak tersebut. Dan selanjutnya kita akan membuka kartu keuangan seorang iris di bulan Juni dan kartunya adalah Six of tagel ataupun 6 poin. Secara umumnya six open tagel itu diartikan kondisi berkecukupan dan bisa berbagi kepada semua orang ataupun kepada orang yang membutuhkan. Jadi di sini keuangan seorang Aris di bulan Juni tahun 2020 itu berada di dalam kondisi berkecukupan, kondisi berkelebihan dan di bulan Juni nanti seorang Aris akan bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan di dalam suatu kategori materi ataupun di dalam kategori rezeki. Di sini di bulan Juni nanti seorang Aris juga akan memberikan bantuan kepada orang yang benar-benar membutuhkan Dan dia tidak akan memberikan bantuan kepada orang yang tidak membutuhkan diri. Itu digambarkan dengan satu orang diberikan dan satu orang diabaikan Itu artinya seorang Aris memberikan bantuan kepada orang yang tepat Dan support energi yang dapatkan oleh seorang Aris adalah Queen of Pentacle secara umumnya Queen Open Taka itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi di sini kelihatan keuangan seorang Aries di bulan Juni tahun 2020 itu di dalam kategori berkecukupan sehingga di bulan Juni nanti seorang Aries mampu memberikan bantuan ataupun mampu membagikan rezeki kepada orang yang membutuhkan dan di sini pasangan akan mendukung serta memberikan motivasi yang positif kepada seorang Aris di bulan Juni nanti di dalam kategori keuangan sehingga keuangan seorang Aris di bulan Juni akan lebih bagus lagi dan lebih bagus lagi di bulan berikutnya selanjutnya kita tekan tukar seorang Aris di bulan Juni tahun 2020 dan kartunya adalah six of one ataupun enam 6 tongkat secara umumnya six of one itu diartikan pencapaian kemenangan karir yang berada di puncak ataupun karir yang sudah membuahkan hasil jadi untuk seorang Aris di bulan Juni tahun 2020 karirnya akan membuahkan hasil ataupun seorang Aris bisa memetik hasil kerja kerasnya sebelumnya di bulan Juni tahun 2020 jadi disini kelihatan bahwasannya karir seorang Aris akan lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2020. Dan disini menggambarkan karir akan menunjang penuh keuangan yang semakin bagus di bulan Juni tahun 2020. Jadi untuk karir seorang Aris di bulan Juni nanti, ia sedang berada di dalam karir yang sangat meningkat ataupun pekerjaan yang meningkat. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Kenaik of One secara umum kenaik of itu diartikan seorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun yang di sini support energi yang dapatkan seorang Aris adalah dari seorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun untuk mendapatkan karir yang lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2020 di sini kelihatan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun berperan penting di dalam menunjukkan pekerjaan seorang Aris di bulan Juni tahun 2020 selanjutnya kita perhubungan asmara seorang Aris dan kartunya adalah Ace of Cup secara umum Ace of Cup itu diartikan sebuah permulaan ataupun ingin memulai hubungan asmara yang lebih serius jadi sini kelihatan bahwasannya hubungan asmara seorang Aris dengan pasangan akan memulai di awal bulan Juni nanti dengan kategori hubungan asmara yang lebih serius ataupun yang lebih mendalam jadi disini seorang Aris akan memberikan kepercayaan penuh kepada seorang pasangan dan Aris akan memberikan sebuah harapan yang pasti kepada seorang pasangan di dalam kategori hubungan yang berjalan ataupun menuju ke jenjang yang lebih serius itu digambarkan dengan Queen of Pentacle yang mendukung keuangan seorang Aris sehingga Aris akan memberikan kepercayaan yang penuh di dalam kategori hubungan yang lebih serius kepada pasangan dan untuk support energi yang didapatkan oleh seorang Aris adalah Kenaik of Pentacle secara umumnya nak pentakel itu diartikan seorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Dan di sini kelihatan bahwasanya Aris akan memulai hubungan asmara yang baru di bulan Juni nanti dengan pasangannya di dalam kategori hubungan asmara yang lebih serius dan ke yang berikutnya. Dan di sini seorang pemuda yang usianya tidak lebih dari 30 tahun akan mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh seorang Aris di dalam suatu hubungan asmaranya. Dan di sini kelihatan bahwasannya Kenaik of Pentacle itu mendukung karir dan hubungan asmara dan disinilah kelihatan bahwasanya Kenaik of Pentacle itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah seorang sahabat Aris yang sangat dekat yang bisa ia percayai dan untuk kartu kesimpulannya adalah the Hero Pen secara umum the Hero Pen itu diartikan ada istiadat di tokoh agama ataupun seseorang yang tak aturan jadi jika kartu dehero pen kita gabungkan dengan kartu kesehatan Aris di sini kelihatan kesehatan Aris akan sedikit menurun di bulan Juni tahun 2020 itu dikarenakan seorang Aris memendam emosi ataupun menahan diri di bulan Juni sehingga berdampak negatif kepada kesehatannya dan di sini dukungan sumber energi yang ia dapatkan dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun dan di pen di sini menggambarkan bahwasannya seorang Aris akan berserah diri kepada yang Maha Kuasa terhadap kategori kesehatan yang semakin menurun yang disebabkan oleh sakit hati ataupun ketersinggungan dari seorang dari sebuah kata-kata yang dilontarkan dari orang sekitar ataupun orang terdekatnya dan jika di heropen kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang aris di sini kelihatan keuangan seorang harus di dalam kondisi berkecukupan di bulan Juni tahun 2020 dan ia bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan dengan dukungan seorang pasangan dan Dehero Pen di sini menggambarkan seorang pasangan akan betul-betul mengirimkan doa kepada seorang aris dan menyerahkan sepenuhnya kepada yang Maha Kuasa tentang keuangan seorang aris di bulan Juni tahun 2020 yang ia dukung ataupun yang ia motivasi dan jika Dehero Pen kita tabungkan dengan kartu Karis seorang aris di sini kelihatan karena seorang aris berada di puncaknya ataupun seorang aris akan memetik hasil dari pekerjaannya di bulan Juni nanti dengan dukungan dari seorang pria yang usianya tidak lebih dari 30 tahun dan disinilah di Hiropen menggambarkan bahwasannya seorang pria yang usianya tidak lebih dari 30 tahun tahu ataupun taat aturan ataupun disiplin dalam bekerja sehingga menunjang karena seorang Aris lebih positif di bulan Juni tahun 2020 dan jika dihiropen, kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara di sini menggambarkan seorang aris akan memulai hubungan asmara yang lebih serius kepada pasangan dengan hubungan dari seorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Dan dihiropen di sini menggambarkan seorang aris dan pasangan akan bersedih kepada yang maha kuasa di dalam suatu kategori hubungan asmara yang di dalam kategori ini hubungan asmara ke jenjang yang lebih serius yang didukung penuh oleh seorang pemuda yang usianya tidak lebih dari 30 tahun. Dan untuk angka keberuntungan seorang Aris di bulan Juni itu berada di angka 3, 36, 65, 51, dan 15. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan seorang Aris di bulan Juni tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.